Bonge dengan orang-orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi yang geti kitab tauroh. Dok baca semua. Siapa kau boleh mengajar kitab tauroh? Tapi apabila mereka beberapa orang lah, gidingnya kroe hok nabi baca buat sejeligo, buat secego, masuk di dalam persekoi pok-pok dia. Waktu Allah Taala buka hidayah kepada puak-puak dia, sehingga yakin katanya qura'a lebih betul dan nabi lebih benar daripada kitab Taurat hok-hok dia dok baca. Jadi nampak jelah katanya ada unsur-unsur kebatilan. Maknanya benar-benar hok dok ada di dalam kitab Taurat tu ada hok tak betul. Qira'ah hak Nabi duk baca itulah yang betul yang benar dan mengesahkan kitab Taurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ayat 51 sampai 55 Suratul Qasas Jumlah ataupun satu uh, Seguguh ayat ni Allah Taala cerita hubungan dengan orang-orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi yang geti kitab Taurat dok baca sokmo, siapa kau boleh mengajar kitab Taurat. Tapi apabila mereka beberapa oranglah di dengar qira'ah hak Nabi baca, berasa jeliga, berasa seru. Masuk di dalam perasaan air pokok-pokok dia. Waktu Allah tak ada buka hidayah kepada puak-puak dia sehingga yakin katanya Quran lebih betul dan Nabi lebih benar daripada kitab Taurah yang puak-puak dia dok baca. Jadi nampak jelah katanya ada unsur-unsur kebatilan maknanya benar-benar yang ada di dalam kitab Taurah tu ada yang tak betul eh, yang Nabi di baca itulah yang betul, yang benar dan mengesahkan kitab Taurah termasuknya iaitu Abdullah bin Abdullah bin nanti dah bin Salam orang yang masih Islam tu sahaja Lepas tu, adanya sebab boleh turun ayat-ayat ni Iaitunya, sukumpulai Orang-orang Yahudi Ada orang tua, ada orang muda Masuk Islam, pak tu. Maka, puak-puak Yahudi lanak Serta pegai puak-puak ni Seksa Tak seru tinggal, ugamu asal Puak-puak dia Yahudi Aning Sebab-sebab boleh turun ayat ni Cuba kita tengok maksud dia tak? dan demi sesungguhnya kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami Yaitunya Al-Quran dengan berturuk-turuk kepada mereka mananya qra'atu hay wa turum sikit demi sedikit sebab Quran ni Allah Taala waktu turun dia tak serupa dengan kitab zame dahulu kalau kitab Taurat kitab Zabur Injil dia turun sekali gus Lepas tu, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dok baca, baca, baca, baca, baca Mengikut yang turun siap-siap dah Tapi, Quran ni seperti kita tahu sok, Kita tahu belakang dah Tuhan yang turun mengikut hitkan tiket kun. Makin masa lebih kurang dua puluh dua tahun lebih Jadi hitkan berapa-berapa berlaku Tuhan yang turun Kadang-kadang tak ada hitkan Tak ada sebab boleh turun Setengah-setengah surah Tak ada sebab kita pergi tengok tengok tengok eh tak ada sebab. Tapi Allah Taala waktu turun tu untuk bu jadi kepada manusia, pada zaman tu. Ha berime, ha akidah, haเรื่องราว hendak berlaku pada zaman-zaman zaman dahulu maka Allah Taala pun waktu turun sebagai untuk jadi pengajaran kepada nabi dan umat Islam. Alhamdulillah apabila Quran tu waktu turun ni ia berlainan maknanya tak support dengan kita-kita zamil-zamil dahulu maka tuhai pengoyak supaya gapong supaya mereka beroleh peringatan lalu berime nok hatulah noknya berime dapat peringatan kelimuh ya tzakkaruni sebut banyak-banyak-banyak kali di dalam suratul qasas iaitu gapo orang kita ni semua manusia Orang noknya peringatkan kadang-kadang ilmu ngada dah getih dah cerdik dah tapi apabila dibaca dihurai ataupun diuleh baca dia ingatlah letah dia marilah letah oh ya ya ya ya ya kadang-kadang tak ada berhajat kepada hurai banyak atibal pen kokoh dah sebab orang ini, ada yang cirdik, ada hok cerdik ada hok tak cerdik hok tak cerdik berhajak kepada hurai banyak tapi orang yang cerdik dah. Orang yang bijak dah. Orang yang cerdik, orang bijak dah. Teh, teh, teh, teh, teh. Sudah. Teh, teh, teh, teh. Sudah. Apa tak lagi? Abdullah bin Salam dan seorang lagi namanya Rifah Al-Qurdi. Orang cerdik, orang bijak. Ingat mulut kitab Taurah. Bila geringah, ayat ro'epak itu, Allah lalu dah. Dia berasa katanya kitab yang dia duk baca, duk hurai. Kadang-kadang dia duk hurai kepada orang yang ni dia dikatuk. Tempat hak sebenar. Ambil tangan dia dikatuk. Ada peristiwa satu kali. Orang-orang yang pandai kitab Taurah ni baca depan Nabi. Tapi dia ambil tangan dia dikatuk. Dia baca baca baca, baca, baca, baca, baca. Dia come. Dia lakuh. tepat hak dia katuk dengan tangan tu. Nabi bayar. Cuba muakak tangan. Alih tangan muakak patu mau ge baca hak de bawah tangi tu hak mung katuk sat ni bila dia baca pak orang pakat boleh reti belakang oh kwam jing man benแบบ ni nah, tu nak ayat katanya setengah-setengah orang dia sengaja nak, nak gi, jadi nak wujud jadi gelewing isi hak ada di dalam dalam kitab nak wujud jadi orang dengar tu jadi tak serupa dengan isi hak ada dalam kitab pokok -pok dia ning dia panggil ke apa Achaya yang paling besar sekali orang yang menipu isi yang sebenar yang ada di dalam kitab. Apatah lagi orang apabila dia baca Quran, dia hurai Quran, ambil nafsu dia mari duduk hurai, nak masuk dengan nafsu, tidak berpandu kepada ilmu yang sebenar ataupun tidak berpandu kepada tafsir-tafsir. Mau duduk hurai, mengikut aku gamuk-gamuk lagu tu, aku Biasa nak no, hurai lah tu gitu, Hurai. Hurai. Biasanya tak-tak kena. No. Wah, ya. Orang dengar apa? Dengar. Tengok. Ngangor dengar. Sedap. Ya, kacak. duduk di. Orang hurai itu sendiri. Kena tak kena. Kalau sekiranya dia hurai betul. Alhamdulillah. Kalau dia hurai tak betul. Ni lah yang dikatakan sebagai. Mujrim. Mujrim ni artinya. Walaupun dia tak ada bunuh orang tak ada buat go to going kepada orang tapi dia hurai ataupun dia royak maklumat yang salah siapa ke orang pakai ambil belaka dia duk mengajar dia royak tak tak benar -ta saat ni maka ni adalah dosa besar gitulah Allah Taala royak di dalam ayat-ayat semua ayat-ayat Al-Quran -ayat ni orang nak tafsir dia nak mengajar dia kena rujuk kepada tafsir dulu baca baca baca baca walaupun dia pandai bahasa Arab pandai bahasa Arab dengan ilmu suku bukan arti semua orang Arab boleh mengajar Kera'i boleh boleh huraikan Kera'i belakang dia ya, pandai kecep Arab. supaya kita orang bahasa Melayu bukan arti semua kita boleh huraikan belakang walaupun kita Melayu kita Jawi, kita Rumi, kita apa kita orang kecep Melayu bukan semua benar hak kita kita tahu tu maknanya bukit semua yang bahasa Melayu kita boleh huraih lebih ia ya, kena ada selaginya kena ada ilmu kena mengaji kena teluk oh. kena baca kena tengok lepas tu tengok kena tengok banyak-banyak buah yang tu kata lagu mana yang ni kata lagu mana dia tengok lebih pada tiga buah eh? insyaAllah kena lah tu kalau gitu ni cara dia cara untuk kita nak, nak, nak, nak huraih isi yang ada di dalam koreh cuba kita tengok sikitlah. Eh? berpandu kepada pimpinan ar-rahman ni saya ada perhati beberapa tafsir dak nak ayat katanya pimpinan ar-rahman ni dia dia rekah daripada beberapa tafsir maknanya kalau orang tak ada perintah sangat ha tafsir nak boleh sekadar katanya terjemuh patu gambar katanya isi hak dia tulis dia huraian alik di bawah tu untuk jadikan sebagai panduwe tapi nak lebih Dah dalail lagi ha tu kena baca sendiri kena baca tafsir Terutamanya dalam tafsir bahasa-bahasa Arab ni masya-Allah. ni saya gesa benar ni. Maknanya senap senun benar. Nak buat lagu mana nak uji jadi bunuh bahasa Arab. Padahal kita orang-orang tua umur banyak ni. Allahu a'lamlah. Sebenarnya tak ada duduk patuh semangat ni. Umur banyak sekalipun kalau dia usaha sungguh dia boleh bahasa Arab. Tapi adat katanya dah kita umur banyak dah. Dia umur sampai ke lima puluh, ni puluh. Usaha tu boleh. Tapi kena kacih sungguhlah. lah. Untuk orang-orang muda. Kita nak buat lagu mana nak jadi boleh bahasa Arab. Hal inilah. Perlu benar orang-orang muda, anak-anak, cucu, cucu, cucu kita lah. Kita gesa. Kita jadi mana-mana dari keluarga kita. Kita ada jeli. Jeli-jeli ni maknanya pelu. Kan mah? Nak jadi... Boleh bahasa Arab. Kuris-kurisnya bila dia baca Quran, dia dengar Quran itu dia pahal. Lepas itu nak lebih dalai lagi, waktu itu kena duduk dengan bahasa Arab. Duduk dengan orang Arab. Baca kitab Arab. Baca Quran, baca hadith, baca kitab, baca, baca, baca, baca. InsyaAllah, dia ya boleh. Nah, Dengar bahasa Arab, tulis bahasa Arab. Semua tiap-tiap bahasa punlah getulah. Yang kita naknya iaitu, InsyaAllah, orang okay, apabila dia boleh bahasa Arab, hidayah daripada Quran ni apabila hati dia cuci sungguh bila dia dengar Quran ya baca Quran dia ertinya apa tapi bukan arti semua orang pandai bahasa Arab bunuh hidayah sama belaka sebab so, saya bayak kat sini bukan orang Arab semua tu anlinglah kau kadang-kadang pandai kecek Arab ya sebab apa sebab dia beranak Mekah ataupun beranak dalam negeri orang kecek Arab tapi perhai orangmu kadang-kadang hmm. Tak erti lebih pada orang-orang okay, okay, tempat kita lagi Tak erti langsung bahasa Arab Baca Kro'el pun tak pandai Tapi nampak dia juh Nampak dia molek Nak kepada ugamu Nak ngaji Nak apa Ini perlu kepada hidayah Daripada Allah SWT Cuba tengok deh Nota kaki sikit 1320 Yang ni sebenarnya Kandungi kitab suci Al-Quran Al-Karim Tidak diturunkan dengan sekaligus nah, Teruskan saya ada raya saat ni lah bahkan ia diturunkan sedikit demi sedikit dan berhubung di antara satu dengan yang lain dengan apa ni berkisi hukum-hukum dan keterangan nasihat-nasihat dan pengajaran kesoh-kesoh dan misal perbandingan selain daripada dalil-dalil dan bukti yang menegaskan dasar tauhid dan kebenaran Rasulullah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wajalla maka tiap-tiap bahagian al-Quran yang diturunkan itu adalah berhubung dengan sesuatu peristiwa atau menurun keadaan yang menurut keadaan yang diperlukan pada masa turunnya ni nak no, ayat katanya, ro'el ni Allah ta'ala waktu turun, ya adanya cium yong, supaya saya laba tu lah, gambar katanya saya laba walaupun ayat ni turun dulu, ayat ni turun belakang, tapi hubung kait dia tu, ada di antara satu dengan yang lain setengah-setengah ulama ya katanya, ro'el ni banding supaya dengan air laut nak cebok mana, nak ambil mana, kena belakang sama ada di tebing kau, di tengah kau di hujung sana pun kena belakang itu ayat kera'an walaupun ayat ni kalau kita, kita tengok dia, setengah-setengah ayat ayat ni keceh ha reboh maya ayat ni keceh has semayah iii, ulama tang kam tam antara rebo dengan semayah kalau kita tengok iii, penpai medai Orang dik dia-dia nak pergi ke cik ha reboh Lata-lata masuk tajuk ha semaya Dia kong yang kaya Rebo dengan semaya Tapi apabila ulama Mari hurai kita gambar lalu Katanya Rebo pensuaneng Hak orang, orang dik Mua amalah dengan harta benda Dia gotu-goni gotu, gotu, gotu, gotu, gotu, gotu. Pasang jadinya reboh Pasang tak kena dengan ajaran ulamu Tapi ayat lepas pada tu Ayat semaya apa tu sebabnya semayen insya-Allah boleh mencegahkan orang itu daripada rebo semayen boleh jadi ubat yang mujarab ubat yang sangat segera masuk di dalam jiwa manusia apabila orang itu semayen sungguh dengar benar-benar dia munajat Allah Subhanahuwataala maka ayat hak belong pada tu Allah Taala kekecik harebo maka dia mai kiok kong dengan rebo sama sekali sama ada dia bayar dia dia terima dia jadi saksi dan sebagainya tu dah hak ulama rakyat katanya quran ni supaya dengan ail ikut kita nak cebok di mana saja kena berlaku walaupun kita tengok sekaligus ayat ni dengan ayat ni berlepas pada ayat tu apa boleh Allah taala mai riap riang jadi bot jadi mood. jadi mum kalau dia orang okay, apabila dia menulis Kitab mana-mana ada Kecek jadi Balik Kek kau tu kek kau ni Kek kau tu kek kau ke ni Kalau kitab manusia tulis Kek lepas Selalu dah Apa Mung kecek Tak kena ni Mung tulis penama Balik Kek tajuk tu Kek tajuk ni Tapi Allah Ta'ala Gaya di dalam Kera'i Adalah Suatu Suatu hikmah Yang sangat Sangat Gak apa Tersirat dia panggil Maknanya Kita tak tahu katanya Bapa boleh Allah Ta'ala atur macam ni Suponglah kita dengar dalam terawih Ketik email dia baca Dengan pak tu Hari ni Sek cerita sikit tak Nak kecek sebenarnya Nak kecek di, di antara terawih Pak Raka'ak dengan Pak Raka'ak Tapi nak oya Dalam ni selalu katanya Kalau kita mari semaya Minta maaf ni ...kita mari semaya Allah ke akbar, tu ime duduk gerang, gerang, gerang, gerang, parat kok tu ime. Hati kita pergi atur. Gek kedar, gisitu, sini. tengok kain semaya oge. Tengok sejadah. Semua kata kita pernah tengok. Hati kita tu, lalai gerang tu. Tu ime ni kat Masya Allah, baca juga gerang, gerang, gerang, gerang. Kita tak ada perhati ada tang cai dengar tak ada tak ada sungguh dengan apa yang tek imin baca maka gelonggong Gelonggong dalam dalam semaya kita kita nampak Zohirnya dengan tengah semaya tapi girato hari kita prak semula prak prak semula dengar tek imin baca molek perhati hak saya nak royak saat ninya tek imin baca dak ayat-ayat quran tiap ayat tu tiap ayat ni cerita tu cerita ni tapi bila kita dengar molek alhamdulillah benar-benar yang boleh kita ambil daripada quran tu masya-Allah berkena pah pah pah pah pah naknya no, kita khusyuk apa tah lagi kalau sekian kita reti isi quran tu nak no, situ email kita akan menambung juga kalau dia kita reti isi quran tapi kita tidak main pun daidai Kalau sekiranya kita semayah Kita tak tahu makna Dengar sekadar boleh pahlaw Boleh pahlaw kita dengar kaya Tapi kita nak Lebih tu lagi Khosyuk dan tenih hati kita Apabila kita dengar kaya Apatah lagi tu email yang kena duk baca Yang kena duk bawa makmum dia Masya Allah Dalam semayah nah, Jadi baca banyak ayat hari ni Kita nak hurai banyak ni nah? Jadi do oh, royak ha ha qra'a tu tapi isi semua ni iaitu nya tu dah. Nya royak kata isi qra'a. Yang orang-orang zaman dahulu mersap seru siapa kemasuk Islam dengan sebab qra'a. Kita pun nak bu jadi umat <gum> generasi kita zaman-zaman zaman sekarang ni pun dan generasi lagi akan datang bu jadilah generasi qra'a. Nak bu jadi generasi yang nok kepada qra'a tentua dengan qra'a. Hari ini, kita tak ada keceh-hah sunuh Nabi lagi. Keceh-hah kera'ez. So, baru. Umat pak kita tinggal kera'ez banyak lama mana. Cuba kita tangkan-tang. -tang -tang. Katanya, Duk baca sejak daripada tuk nenek, tuk nenek, tuk nenek. Baca, baca, baca, baca, baca. Alhamdulillah, katakan seluruh. Tak ada kera'ez ngaji lah. Walaupun umur, umur banyak sekali pun Ngaji semula, alih botol. We duduk, ngaji. Lepas tu, we mati dalam ngaji tu. Orang pandai baca keraja dah, pakar-pakar baca Banyak, lepas tu tengok makna dia Ngaji, ngaji, lepas tu Makna dia kadai-kadai kita orang Melayu Saya sebut sekali lagi dah Kita orang Melayu kadai-kadai baca makna pun tak baik juga Kita orang keceh bahasa siya Kadai-kadai dia baca makna je bahasa siya Tung atibai Sebab apa? Sebab bukis, mata-mata kita baca, pak kita baik Dia kena ada buang na, buang langkong, telekon dia ya, nak pergi di pahal Kro'el tu, dia ya kena tahu katanya, ayat ni pasal mana, gotu gotu gotu, gotu, gotu, gotu, gotu, gotu. InsyaAllah pahal. Haa nah, tu. Tu nak-nak no, no, hatu. Ya. Nak no, jadi pahal Kro'el. Nah, kita boleh guna Kro'el di dalam hidup kita. Panjang kecil hari ni, hubungan dengan Kro'el, dan insyaAllah akan menjadi manfaat dan paedah kepada kita semua. Boleh jadi dah. Esok sekali lagi, kalau tak ada uzur ke apa-apa, kan? uleh semula. Ayat 51, Sapa? 55 dalam suratul qasas wallahu ala, ala, wa ala wa warahmatullahi wabarakatuh